Welcome, welcome, welcome trot Anja. Selamat datang di channel Barbar Sejati, guys! Ya, tapi ingat selalu, brotherku. Barbar -bar itu bukan berarti selalu all-in ya guys ya Barbar -bar itu nggak selalu all-in juga cow. Main juga mesti pakai logika sikit lah Biar nggak rugat selalu kau Biar minimal ya guys ya Kalau kalian bisa bermain Barbar -bar, Kalian bisa mengerti kalau kondisinya di slot itu tuh lagi gacor guys Itu adalah harapannya Oke nggak perlu lama-lama lagi Welcome to Barbar Ecor eh, Mari kita guys Come on